cik cik cik, cik balik-lagi bersama Spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola aldo dosus hari ini ya selur. hari ini kita bawa modal 166.000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor oleh besar ini ini langsung gas aja kita main di bet berapa ini 2400 4800 dong gas kan langsung kita di 20 turbo Oh yang bertanya kita main di mana? Kita main di al 8000 Bosku. situs slot gacor tersolid sampai ruji jagat dunia herat Di sini WD berapa pasti di Bosku dan cuma di sini satu-satunya situsnya menyediakan layanan cek RTW game gratis real 24 jam per menit per detik. Naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya nyala langsung gaskan aja ke RTP 8000. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya Bosku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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor oliver hari ini ya sur, karena cuma di sana grup EA kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oliver hari ini setiap harinya buat teman-teman semua. Maka dari itu yo dibantu ramaikan grup EA biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oliver hari ini setiap harinya akan kita share di sana yuk maka dari itu yuk dibantu ramekan grup WA biar kalian selalu tahu pola suruh hari ini khususnya pola suruh Olympus hari ini ya Surya back to the game ya. selalu masih aman putaran masih aman yuk biru jadi dulu ungu jadi ungu hmm, kelas turun dong Aduh kurang satu Cuk. kita geser ke mana nih ccc hmm, mikir dulu cuk double jeng lagi enggak terlalu seneng sih kita coba di 20 quick ya lor ya ayo dong us, kasih kasih service vinvice mantap mus. skater scatter isi daging petir petir mantap petir merah boleh. petir kuning petir kuning hanya diinjak cu. petir merah petir hitam pun boleh cuk cu. yo petir ame terasuk biar langsung Max us kasih dong petir petir hitam mus, Kita langsung maks mus. <gif> gak gak saya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu ya RTP gamenya lagi kacau atau enggak dan cuma di sini kalian bisa cek RTP game. RTP. RTP. RTP. Uh, anjir kali 500 turun anjir kaget cu co co co co nyampe tidak bisa berkata apa-apa 5.000 kali 500 di 2,5 cu auto jbjp mantap nih anjir dah emang ler tv8000 co, co co co co bikin kaget ya badan berpaling dikit liatin rokok eh petir merah menyambar begitu saja bosku baru enak Emang seluruh makanya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP gamenya lagi gacor atau enggak dan cuma di sini kalian bisa tahu Cuma hanya selalu saya ingatkan selalu cek RTP game sebelum bermainnya dan mainnya cuma di RTP 8000 pastinya itu selalu tergacor tersolid saat jaga dunia akhir untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku aduh kaget cu. anjir gue mikir apa suar gitu. itu pas mau kafe anjir kali lima ratus kone Gue kira enggak konek tipis banget itu tipis banget enggak konek makanya cuma pecah dua kali anjir anjir anjir anjir Ah! oh usus keketi lo usus lumayan lah ya sur kita bisa wdw demand sebenarnya kesempatan WD sudah terbuka luas cu, cuma kita coba cari profit-profit lebih ya surya. syukur-syukur kita dapat petir-petir mantap lagi lah ya biasanya sih kalau keluar petir merah connect gak konek gitu ya cuma sekali cu dalam sehari yang enggak sehari sih. sekali kita masuk sekali kita masuk room udah sering masalahnya kayak kali 100 250 500 kalau gak connect gak usah dilanjut cuk gue ingetin itu dong enggak usah dilanjut kalau lu emang mau mau lanjut bed barbar -bar sekalian naikin dua naikin satu tingkat kayak dari kamu kalian dapat petir merah di bed 400 ya udah gas di 800 atau 1200 biasanya mau turun lagi cuma kemungkinan koneknya kecil kecuali kalau kalian kayak udah pernah konek dalam satu kali kita masuk kalian udah pernah konek kali 50 gitu biasanya petir merah mau konek biasanya ini walaupun gak dapet kalau lebih janda pun kelihatan tuh sebuah korek jokh beda dong sana ngotong sepintu emang beda bosku tangan-tangan pemburu profit ini tangan-tangan pemburu WDWD -WD mantap jadi sorry sorry cek ya bosku rungkat sudah biasa WDWD -WD mantap harus ada tiap hari dong bosku jadi selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di rtp 8000 kalian bisa tahu LTP RTP game yang lagi kacor atau nggak ya seluruh ya u langsung gaskan aja Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh di pin komen kita juga tersedia link komentar grup WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olimpus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olimpus hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot gacor oleh besar ini ya slur karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini makanya udah dibantu ramekan biar ya. saya lebih semangat lagi buat berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya slur ya untuk polanya saya share tiap hari di grup WA ya selur. ya maka dari itu ya pantengin kita selalu share biasanya ya video-video ya upload, upload upload upload ini YouTube bareng palingnya sekitar telah-telah jam 12-an namun kita share di grup WA ya seluruh ya jadi buat kalian semua yuk dibantu ya seluruh ya, ramaikan grup WA biar mm -hmm. saya lebih semangat lagi berbagi pola slot gacor ya, hari ini khususnya pola surga ya, cerol besar ini ini ya, langsung gaskan aja karena ini kesempatan WD sudah terbuka loas kita langsung gas WD kan saja ya seluruh ya saya potong spin pahami tundur diri bye bye seluruh salam jackpot